...jabatan yang pihak jabatan sedangkan buat... ...untuk menarik lebih ramai lagi... ...penduduk kampung... ...datang ke program seperti ini... Sekarang okay. lagi... ...kemudian coba... Ya, para penonton uh, Mr. Machannel ...agak panas ya... ...di program Info on Wheels... Di Kampung Berundung ya Kita sekarang di Kampung Berundung uh, Bersama-sama dengan uh, apa Pengasas Kuih Lidah Ya itu, uh, Merupakan salah satu produk uh, Di daerah Papar ini uh, Di mana diusahakan oleh uh, Inilah dia Bila juga merupakan aktif Dalam uh, ini jawatan kuasa JW dan juga dikenali sebagai duta ubat peringkat negeri Sabah ya tak lain tak bukan puan Rosimah ya uh, dia beliau ni memang aktif uh, di Kampung Brundong uh, sebagai JW kospen dan juga pengusaha merkatani uh, itulah beliau dan inilah kami punya kereta uh, pada ketika ini uh, baru saja baik uh, sebelum dibaik kini dan uh, lokasi kami pilih untuk uh, melaksanakan info on wheels Di uh, kampung Berundung Dan bersebelahan dengan uh, Dewan itu Kita ada kilang memproses makanan kuih lidah Merupakan salah satu uh, kuih tradisional Di uh, daerah Papar ini uh, Kuih ini sangat terkenal lah. Sangat terkenal tuan-tuan-tuan Siapa yang ke apa orang bilang pernah membeli produk daripada Mekartani uh, Inilah kilang dia bersebelahan dengan Balai Raya uh, Balai Raya Kampung Berdung huh? Dan uh, kita juga menyediakan sedikit juadah lah kepada kami punya peserta Secara tapau ada juga yang secara bufet tapi itu untuk melibatkan dua tiga orang sahaja VIP uh, dan kita juga menyediakan uh, bahan penerbitan. Ah dan juga terima kasih juga kepada inilah dan nah kami punya voiceover untuk bahan pembentukan vaksin ani guys. Program ani bertujuan untuk kita memastikan sana. imuniti dan. kelompok dapat dibentuk di dalam komuniti selajur dapat memutuskan rantaian penularan jahitan dan menamatkan pandemi covid 19 Pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin ani boleh telah dibuat secara atas talian bermula match ani melalui my sejahtera dan sanak sekalian boleh di Chom Mengaga ke kesihatan hospital awam dan swasta untuk pendaftaran secara manual untuk maklumat lebih lanjut boleh melayari laman web www.daxilcovid.gov.my besarkan amalan pencerakan fizikal sekurang-kurangnya 1m elak 3S kawasan sesak sampit bakurapak ampere amalkan perlindungan diri 3W wash membasuh tangan w memakai penutup muka dan wan sedasa beringat-ingat terus tah kita ni metode budayakan norma baru bersama-sama kita ni putuskan randayan Covid-19, kita ni mesti menang hashtag kita ni jaga kita ni pesanan ani dibawakan oleh Jabatan Panerangan Malaysia jadi bagi memulakan atis ataupun takhidmat ya yang harus sampaikan kita boleh Ayah yang semulaikan ataupun yang kita hormati Encik Muhammad Abdul Rahman yang akan memuas lebih lanjut mengenai Sofi ya vaksin dan juga pengundian norma baru. Agenda hari ini mengenai pendaftaran vaksin, ya dan juga apa kepentingan vaksin. Setelah itu kita kupas sedikit, sedikit mengenai SOP, SOP norma baru jangan kita lupakan. Oke, okay. sekarang yang kita hadapi sekarang ini COVID-19. Nah, COVID-19 ini dia punya nama pun dia Corona Virus 2019 nah, Kenapa dia dinamakan begitu? Sebab Dia sudah dijumpa Di Wuhan, China Bila sudah 70% dia akan mencapai Satu tahap yaitu tahap Imuniti berkelompok Bila sudah Kita capai tahap imuniti Berkelompok itu Maka secara Tidak langsung itu virus itu akan mula Ha, jadi bila divaksin inilah kepentingan dia supaya kita capai uh, tahap imuniti per kelompok tu dengan cepat. Hmm. Kita melindungi keluarga kita yang tidak kawan-kawan uh, kita seberapatah, kita yang tidak dapat divaksin. Yang kedua, sebab kita ada satu tempoh dia, tempoh dia supaya kita nampak uh, macam pihak KKM nampak dia akan nampak dulu pada macam mana prosedur pesanan vaksin. Bila balik nanti kita tolonglah sampaikan kepada Jiran-jiran kita, kepada kita biarkan rakan, apa kepentingan vaksin ini, apa dia punya, apa dia punya, bagaimana, mendaftar nanti kan, jadi kita simpakan. Kita akan uh, sedasar di bawah uh, keselamatan yang baik. Jadi, uh, untuk tidak banyak riba, kita teruskan dengan uh, terima kita selanjutnya, itu kita mempersiapkan Tuan uh, Stonyi Asun, wakil penerbangan dan bapak untuk menyampaikan, Uh, topik mengenai mas teater dan juga uh, pusat maklumat rakyat uh, seterusnya kepada Tuan Haji dan juga wakil UPPF kerana sudah hadir pada program kami kali ini, uh, program info on real Dayara. unit yang mengedarkan bahan-bahan penerbitan terutamanya maklumat-maklumat yang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan dan serta gambar-gambar uh, yang seperti yang kita lihat di setiap Dewan-Dewan ataupun Jabatan-Jabatan Kerajaan kita ada gambar-gambar kita punya uh, pemimpin ketiga. contohnya KBNNT uh, Ketua Menteri uh, Perdana Menteri uh, TYP dan Agung semua itu kami yang keluarkan, semua mesti ada handphone saya rasa lebih baik kita keluarkan handphone kepada sesiapa yang tidak, yang belum mendaftar ataupun tidak tahu macam mana mendaftar. Okay. Nampak kan yang ini semua ajaran. Kita close dulu. Dia akan keluar macam ni. Okey, macam mana kita mau mendaftar? Klik yang warna kuning ni. Eh? Ada jarum tanda jarum ni. Eh? Dia COVID-19 vaccination. Klik di situ. Dia akan keluar kita punya vaccination. Nama kita di atas tersendiri. Dan sekarang ini kerajaan telah tambah ya, telah tambah kepada uh, ibu bapa kita yang tidak tidak tahu menggunakan handphone, kita boleh daftarkan normal sendiri dalam kita punya hotel. Tapi untuk maluman sebenarnya vaksin ini bukan vaksin semarangan Dia since dia keluar daripada hospital Queen Elizabeth. Tuh, dia punya jangka hayatnya tuh hanya 120 jam saja. Ah. apabila dia keluar daripada peti ais ini, peti ais itu bukan sembarangan. Dia memang yang spesial punya. Keluar saja daripada sana, dia terus bermulanya jangka hayatnya 120 jam saja. Apabila lebih daripada 120 jam, dia tidak boleh guna sudah. So, kerajaan akan tentukan sama ada aku perlu terima ini vaksin ataupun tidak. Yang penting daftar dahulu. Kalau tidak, ya. Saya rasa itu saja. Sekiranya ada pertanyaan mengenai pendaftaran, mengenai vaksin, SOP dan sebagainya boleh kemukakan sekarang. Kita bisa... supaya kita lebih cerah ya, lebih cerah, lebih paham, lebih perkata lebih sahih. Nah, tidak. Sebenarnya di sini hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Ya, sebetulnya kami ini adalah usaha sama daripada uh, Puan Nusimah Muhammad ya, juga Duta Kenan empat Anda dan Bapak juga pengurus pemasaran kue Lidah yang uh, sudi meminjamkan tempat ini sebagai kita uh, ya, kerjasama beliau dengan jembatan-jembatan uh, yang terlibat uh, setiap, uh, setiap hari kita uh, pergi ke contoh. Pergi ke hospital ataupun uh, ke klinik, klinik yang uh, berada di mana-mana yang perlu kita ingat adalah lima p ini. Nah, saya tekankan di sini lima p itu apa? Aliran nah, p satu penggunaan, atau pengguna obat yang betul. Maksudnya pengguna pengguna obat yang betul. Saya Rosli bin Abidin uh, ingin buat satu uh, satu pertanyaan uh, mengenai uh, peringkat umur seseorang yang perlu diberi suntikan vaksin uh, sebenarnya untuk peringkat umur yang uh, boleh mendapat vaksin ini adalah 18 tahun ke atas saja yang bawah 18 tahun ini macam yang tersedia malu mereka ada uh, imunisasi lagi yang belum habis jadi kita tidak boleh bagi vaksin semena-menanya dia yang 18 tahun ke atas ini sistem imun badan kita ini sudah rendah sudah menurun. Jadi itu yang perlu divaksin dahulu, okay? Lapan belas tahun ke ataslah. Polis saya bertanya sedikit, apakah kesan-kesan setelah kita menerima suntikan vaksin? Ya, sebenarnya, yang saya tahu lah, yang saya dimaklumkan mana-mana vaksin pun kalau kanak-kanak divaksin -kanak kan, contoh lah, ya, orang dulu dia mati, tahu dia mati, terangkan. Lapas yang mati apa? Apa yang anak, istilah kamu, so, toh lah, dapat ya, itu normal, betul, basic. Yang bisa. pendekatan yang pihak jabatan perangai buat untuk menarik lebih ramai lagi penduduk kampung datang ke provinsi seperti seperti ini. Oke, kemudian soalan kedua saya, selain daripada ini, selain daripada rute yang akan dibuat di Dewan nanti pihak Kementerian ke, uh, KKM akan hadir. Kenapa tidak? semasa program Info semuanya semuanya ini pihak semuanya dihadirkan sama untuk memberi macam soalan yang ditanya semuanya semuanya pihak semuanya lebih arif tentang semuanya semuanya semuanya semuanya semuanya Oke, saya menjawab yang kedua saja. semuanya semuanya semuanya semuanya semuanya semuanya Memang program yang akan kami buat di di luar nanti kita itulah sarapan dua mata. Terus ada macam-macam cipu ini kan? Ya? Problem macam sekarang ini kan tidak? Oke okay, tuan, cipu mungkin tuan perlu sampai lagi. Saya maklum sekali lagi saya minta maaf kalau banyak. banyak uh, Sebetulnya program yang kami buat di mana mana pun kami ada tujuannya sama dengan penyakit kesehatan. Cuma hari ini uh, mereka ada masalah ada urusan di luar ada masalah. Jadi saya minta maaf. Uh, mereka tidak dapat hadir Itu, Itu. Kami sudah buat surat okay? Kami akan buat surat Kepada semua yang terlibat nih Untuk sembangkan kepada Semua di kampung tersebut Tapi memandangkan Kita juga dalam Keadaan macam ini, kita kena jaga SOP Kami cuma diperuntukkan untuk membawa uh, Dalam 10 Ke 20, 25 orang Sahaja dalam satu-satu checkpoint kita tidak mau buat kita minta-minta, tapi tetap mau ada kluster yang timbul. Nah itu kami ambil sedikit-sedikit saja orang, dan inilah peranan uh, kita atau peranan di PPN, Ketua Kampung, saya kepada semua. Itu sebab untuk makluman, kami di Jabatan Penerangan memang cuma hanya ada lima orang saja. Bagaimana nih program ini berlangsung setiap hari? Oke, okay, di kami menjelajah menggunakan, kami punya unit. Ya, unit yang sudah usang orang bila Hari ini syukur juga jugalah. Ada dia kalau tidak sebelum itu di kampung-kampung kami terpaksa gunakan ra sendiri. Tetapi ini nasional kami untuk membantu kerajaan, membantu rakyat. Kita tidak mau Sabah ini tersorok. Bayangkan dalam berapa juta untuk perih Sabah cuma 11% sahaja. Dan benda ini penting, vaksin ini perlu kita ambil. Kerajaan sudah sudah orang sempat menetapkan setiap rakyat Malaysia kena ambil ini vaksin. Kita tidak ada, bukan kita tidak, bukan kita tidak ada pilihan. Jadi inilah cara yang dapat kami buat untuk bantu kerajaan dan kami uh, kami mohon bantuan kepada YBPN semua masyarakat, orang-orang pemimpin masyarakat di kampung-kampung untuk bantu kami juga. Kita sebarkan benda ini, tarik. Kita punya masyarakat untuk uh, rame-rame mendaftar. Kami terpaksa jaga setiap setiap don. Satu orang mau hantar satu DUN bukan senang. Inilah kami minta bantuan kamu semua kerjasama pemimpin masyarakat setiap kampung, setiap DUN bantulah kami. Lima orang punya tenaga, tidak, tidak mau pulang Untuk yang bukan warga negara kan, adakah mereka layak untuk belima, adakah mereka perlu ya? and then how do we, eh, cuman kita akan tahu langsung yang terima vaksin warga negara, sebenarnya waksin ini adalah untuk yang bukan, yang adalah untuk yang warga negara, dan juga bukan warga negara yang tinggal di Indonesia. Pembayaran itu mungkin, nah itu kita rujuk pada DKM, tapi yang pentingnya sekarang ini, kita mau supaya semua mendaftar dahulu Jadi kita ini atas kemanusiaan. Pergi ke pejabat kesehatan, daftar di sana Dia akan tahu macam masing-masing Sebelum kita tutup, kita ingin menjemput uh, Yang Mulia Haji Janin Mujim, uh, ya. sampai ya. hari orang tersebut dan membantu untuk teruskan boleh tapi ini untuk magi-magilah terkait urusan daripada pejabat yang ditirin kalau boleh kalau, kalau yang bertugas itu memalukan kepada BPK uh, teruslah dari yang sesuai deadline ya ketua apakah ketua nak tahu di kalurahan hijabulhami Mohan sudah hadir walaupun saya tahu lihat ada sudah sibuk juga jadi apa, apa yang telah kita dengar pada hari ini untuk, untuk, untuk Jadi untuk mengenai vaksin tersebut uh, mungkin pihak, mimpi pihak dari penerangan mana ada yang, uh, saya kalau mau contohnya vaksin itu kalau tidak di kalau boleh divaksin di kampung lebih bagus. Terima kasih terima kasih kepada yang mulia tuan jani Jani, Muhyiddin, JPPK, Kampung Berundung di atas ucapan debat amalan yang disampaikan. Alhamdulillah selesai acara kita di Kampung Berundung. Info on Wheels. Anjuran daripada Jabatan Penerangan bersama dengan UPPMN 29 Pantai Manis, daripada Syarikat Mekartani, perusahaan Kuih Lidah, JPKK Kampung Berundung, serta semua pihak-pihak yang bekerjasama dengan Jabatan Penerangan yang menjayakan program ini. Terima kasih diucapkan kepada semua penduduk. Kampung Berundung Dan uh, kita punya uh, Program tidak berhenti Di sini kami terus menjalankan Hebahan umum Berkenaan vaksin COVID-19 Dalam tiga bahasa Bahasa Cina, Bahasa Melayu Dan Bahasa Melayu Sama-sama kita Perdengarkan Terima kasih 警察洗手第二位抬口罩 Malaysia telah tiba ke Malaysia pada 21 Februari 2021. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan mengalami tiga fasa. Fasa pertama melibatkan petugas barisan hadapan bermula dari 24 Februari sehingga April 2021. Paska kedua bulan akan berlal pada bulan April hingga Oktober 2021, melibatkan kumpulan yang berisiko. Oke, okay, nah, kita selesai sudah ini. acara bagus, info on wheel. In Terus. Jadi teruskan bersama dengan Mister Matan. Jangan lupa subscribe, like, tekan notifikasi, button Kita jumpa di aplikasi. Bye, bye, bye, bye, bye, bye.